Halo teman-teman Wih, lihat teman-teman Kakak menemukan Wow, ada mainan yang sangat besar Ayo kita ambil Wih, lihat teman-teman Ternyata kakak menemukan mainan si Wah, mobil damkar yang sangat jumbo Dan dia lagi membawa Isril tangga dalurat Widih mantul sekali Warnanya ini merah Oke, kita simpan di dalam keranjang teman-teman Dan ini kakak membawa keranjang ini dari rumah ya Wah, mantap teman-teman Oke, apakah masih ada Wow, lihat teman-teman Ternyata di sini ada banyak sekali mainan Wow, lihat Mainannya sangat banyak-banyak teman-teman ya Nah, teman-teman Bagaimana kalau kita akan kumpulkan Let's go kita kumpulkan Kita awal dari yang ini Jangan lupa di subscribe Wih lihat teman-teman Ada helikopter perang Widi-widi Ini adalah helikopter yang Dipakai untuk perang teman-teman ya TNI teman-teman Widi-widi Mantap teman-teman Kita simpan di sini Lanjut Uh, ada kereta listrik Widih Widi kereta listriknya ini sangat mantul sekali kereta listrik yang mantul. Lanjut. Wow ada mobil box ini adalah mobil box si mobil badut Widih Widi mobil box badut teman-teman warnanya ini warna biru. Wih keren. Lanjut. Wow ada mobil teman-teman Ini adalah mobil ini teman-teman Mobil apa ini ya Terlalu teman-teman Ini mobil servis pesawat Nah betul teman-teman Ini mobil servis pesawat teman-teman ya Widih -widih, Keren Lanjut Wow ada gerbong kereta ekspres Pembawa penumpang Lanjut lagi Ada gerbong kereta teman-teman Ini adalah gerbong kereta yang membawa tangki Widi-widi gerbong kereta klasik Wah mantap teman-teman Lanjut Wow ada kereta ekspres Widi-widi kereta ekspres Kereta super cepat di dunia teman-teman Wow mantul Lanjut Wow, ini adalah mobil bulldozer Widi Widi. Kakak menemukan mobil bulldozer yang berwarna. Wow, ini adalah warna orange. Wih keren. Lanjut, wi ada gerbong kereta klasik. Wi gerbong kereta api Emon. Widi ada gerbong Doraemon Wadidaw, kalau yang ini, ini adalah mobil ini teman-teman, mobil balap sedan, keren Lanjut Wow, ada mobil eskapator atau si mobil beko yang mantul sekali Lanjut Wah, ini adalah, widi-widi ada mobil truk, mobil truk pasir, widi-widi, keren Lanjut Wih, ada gerbong kereta ekspres Gerbong kereta ekspres Pembawa batu bara teman-teman Atau koal Lanjut Wuh, Ada mobil eskapator Si mobil beko yang mobil konstruksi. Lanjut wih, Ada mobil bus namanya si Tayo Widi-widi bukan si Tayo Tapi si Lani Wah, Mobil bus samanya si Lani Mobil bus Lani temannya si Tayo Lanjut, uh ada mobil pemadam kebakaran Widi-widi mobil damkar ini sangat mantul mantap betul sekali teman-teman ya Keren Lanjut, uh ada mobil gandeng Mobil gandeng petroleum Widi-widi keren mantul mantap betul Lanjut, wow ada mobil bus namanya si Rogi Widi-widi mobil bus Rogi Yang berwarna hijau keren Lanjut lagi, uh, ada mainan. Wadidaw, ini adalah mainan si mobil truk molen. Wow, ada mobil truk molen yang berwarna merah dan juga kuning, keren mantul. Lanjut, wih, ada gerbong kereta pembawa batu bara, mantap! Dan ini yang terakhir, ini adalah mobil Widi-Widi, mobil truk gandeng. Wow, sel adventure warnanya oranye, kita simpan. Wah, dan lihat kakak sudah memenuhi keranjang tadi ya Oke, langsung saja kita bawa pulang Jangan lupa like, comment, and subscribe Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya See you later, bye-bye